Oke guys, mana? kami sekarang sudah berada di goa yang kami cari-cari. Loh, kok tidak ada pondasi. Mengecewakan, di mana pondasi? Untuk menjadi mencari Megalosaurus, apakah memang ada di dalam sini? Markili, mari kita lihat. Sama Jika di sini. Bantau, Yo, masuk dulu. masuk Nah, ini patah, balik-balik Patah-patah kali Patah-patah <laughs> Masuk sini iya. Ay, Kenapa? Tunggu dikit Nah, apa itu? Apa nih nyerang? Nah, oborku rusak hari ah, really? ini Serangnya Ganti obor Masuk terus, sedikit-sedikit, guys <laughs> Apa nih? ada tadi jurang ya Gue bawa burung nih Wow burung lumayan sempit pak Kanan sini kanan Markili mari kita lihat Apakah ada megalonya Sejauh kita ini Kita kanan kanan kanan aja gitu terus kah Iya Wow ular Ais, Ular bos Ada Orochimaru guys Gua aja yang nyerang gua aja Ada Orochimaru Orochimaru menyingkirlah MENINGKIRLAH! Waduh banyak sekali Banyak kali sih Kanan kanan kanan aja dulu Heee uh. Gua geli banget sama ular ular ini loh Bentar bentar bentar bentar bentar bentar oh, ini apa, apa nih? Oh dapet CITIN Kok ada ular lagi masuk gua RISCAL Dah Gali Kok batuk ya? Nah. Lu Nah. Oh iya nih, anu beracun, beracun, <laughs> oh iya beracun, beracun, beracun, roh keluar, kiri, cuy hah, lu jangan Mado. berbahaya, guys. Ternyata mapnya gimana kalau di dalam nih? Oh enggak kelihatan, berbahaya, asli, patah-patah, ih, patah-patah, eh. kenapa aku ngelik, nah. Porskles kah? Nggak. Oh nah, Tuh, harus pakai mask masker kita. Hmm menarik. Masker paling bawah, kalau nggak salah. Masker poison. Gas mes pas 100, eh level 85 Hah sulit nih. Polimer <tuk> ah. Mati Kenapa? Itu masih berjalan 40 detik Hmm? Harus makan cuy Bikin cepat Wah lambatam. Ayo udah deh, hafal aja Aduh ekspedisi kali ini gagal guys. gila hmm. mati ini di sini fix. Batok. Aku mati lagi nah. Fix mati ini. Batuk. <laughs> Spawnnya di. Masih batok. Ingat sih. Satu menit apa -apa masih. Mati. Hmm. mati lagi. Kan juga nggak nambah makannya masih full. Okay. Mati lagi, sekali lagi aku nih Hah? Mati. Gimana nih? Dia segunung Kamu klik itu, orang respon random location <laughs> Soalnya ini paling dekat pak ada nah, di gunung nih turun nih apa kita <laughs> abor ledak baju kedinginan <laughs> nih boleh ke rumah aja kin nih pakai pas travel baliknya ke sini pakai tadi kita sempat ke bola itulah pakai itu ay eh, burung burung anu kita satunya kita ya, ya. Aku bisa jaket ya? tarik. Ini kena satunya, satunya kan tetap itu. Kita ngambil baju bareng dulu. Petenya dia anu aja juga, dua-duanya. Iya Pak. Jus emendur, coy. Kita hanya perlu pete ranodon. Heh. Persambil apa, Pak? Tapi itu kedinginan lah nih. Hmm, Mulah mauulah lagi, Mulah payer. Mulai aja kim mulai. Apa bahannya tadi? Masker. Masker di mana mulahnya? Polimer enggak ada? Polimer ada nih. Banyaknya Polymer? Lepel? Ah, baru tau Oh... Gantong Powder? Polymer kaya apa tulisannya? Aduh, Polymer tuh kayak kertas <laughs> Can be... Fabricator Bikinnya enak aja Ya kah, Fabricator kah? Bikin, enunya enak Aplicatornya nggak ada Gampang, oil, gampang bikin, bikin, bikin. Hmm, banyak sekali persiapan Aku ini mungkin Sambil menunggu bed Kementing. apa lagi? OIL oil berapa? Kurang oil, sama oil, berapa? OIL kurang 5. Spark, Order. OIL berapa? oil kurang 5 5 5 spark spark spark oil 40. 40. 40. Spark Order mm, mm, mm, mm, mm, mm. perlu clean, clean sama batu. Oke. Okay bikin 100 hitung oke okay, sparknya sudah jadi sparknya bikin sudah jadi berarti tadi spark habis itu ini apalagi tadi yuk spark Kristal 15, metal 35. Nyangkut aku di sini nah. Biar ya udah. Jeman. Njukkinin salahku. Nah, udah Diturun dah. Oil 10. Oh. Uh. Bolong ke rumah. Hmm, kayaknya sudah cukup. Mari kita bikin pabrikan dibikin di Semite. Fab Bu. mantap, guys! Sudah jadi guys Gimana ngeletakinya guys Gede banget ini Mana Tangga ini nih. Kan? nih Rubah aja nah, tangganya ya. jangan kayak ini nih udah tangganya anjur Lohan. Oke, di sini kayaknya bagus. Tangga gimana? Ya. Tidak tahu. Ya, pokoknya di sini sih dah paling bagus. Enggak ada lagi tempat lain. Oke. Mari kita bikin yang namanya polimer. Polimer tadi perlu ah, Siap Polimer, keminting dan obsidian. Di sini sangat banyak, Bung. Kementing dan obsidian 76 berat sekali nih inget nih tar air polimer nih kayaknya banyak nih melun. lah stay, kayaknya harus anu nih ada minyak tanahnya kah Ini apa? kok nggak bisa dibikin gitu loh Bahan lah polimer harus pakai api, kah? Request gasoline to be activated. Gasoline, gasoline. What is gasoline, dude? Oh, gasolin bikinnya di mana? gasolin lagi, buka nggak ada. Mau, mau, mau bikin tangga, mm, mm, mm, mm, mm, kan? gasolin art Hai, hai, hai, hai, Oh ya tangga yang itu aja. Gasolin kah? Hmm. Gasolin can be created by placing 6 kali oil and 5 height in armpinning <laughs> pores or oil industrial pores. Oil? Itu di mana dapat oh, oil, oil banyak? Ini tadi oil banyak. Oil ini dapatnya dari Thai. Repening Force. Tadi diminat tanggina. Dah. Tiga puluh detiknya satu. Ah, cak. Lah salah ini pak tangganya pak. Kenapa? Tangga, tangga memang tangga ke atas saja pak. Ah, tangga ke atas ada kah? iya ada ada ada Style. Maka biar nggak makan tempat nggak ada yang miring semuanya saya nonton orang kok ada ntar lah saya cari uh, wooden leather level 13 13 Jadi minyaknya jirigen, cuy. <tuh> Oke. Okay. Aduh, sangat diperlukan nih guys, berarti minyak polimer turnon. <tuh> Asli harus hidupin dulu. Wih. Hidup mesinnya, apa yang menandakan mesinnya hidup? Hai oke okay. Hai nah, sedikit bikin ternyata proses lagi Oh yang hijau bawahnya nih bikin hidup lebih Perlu pembesaran rumah cuy Nah, akan sip Kayaknya.. Dudang nanti Iya Kayaknya gini udah cukup Ah! Tembus! Belum Tangga yang satunya ini ke bawahnya mana? Oke. Aku lihat orang bikin kayak gini aja, ke jantung gini aja